Mamanie, yeah, so yo yeah, <laughs> cap, oke, okay. cap, cap, cap, bikin, <laughs> aman, <bang>. oh, salam. <laughs> okay, okay, okay. ibu, gua bu, bombe, bu. Ibu. Ibu. Ibu. kopi pakai anu garam, oh. <laughs> pakai garam, ya. kopi, Nah, beliau Bukan, uh, pres, semoga di kesehatan dan kesuksesan selalu. sekerkuarasan, kuarasan. Siap. bola enggak? dari malam katanya. Di Argentina. Gunanya. Saya dulu baru lihat tadi pagi yeah. secara nulat oh yeah. <tuh> yeah, <tuh> ya, saya <mau> ke bandara kopi, <tuh> nah, mau sebelah sabat, ya amat keren ya mereka sampai enggak ada Panas tak kira ngobio. Nggih ini so karena usaha ini. bisa untuk salah. Siap sesuaikan, menikmati orang, orang berapa di wilayah tersantai di mana? apa tuh? oh masih semua akan, semua akan iya betul, cocok? akan ini kemarin di satu ini, ini parah nih oh nih ini garam oh garam kopinya pahit, baru dikasih gula gula modern gula di wong suke gula di wong suke ini adalah soporo yang terakhir juga ya ya kan? ya amin, kemendan ya di kapolresan cunggrung <laughs> keju empal lima biru yang terkenal di dunia maya Oh, ini terkenal di dunia maya dan dunia gaib <tuk> <tuk> nah ini cerubah supi mau gue mau, mau panas, mau panas ya